taro nao taro Oke, <susuk> ya tadi suaraku dari Lisa Sofia. <susuk> lagi kurang biay, Aku senengi alam. Hei. <tuk> ayo bisa Pak masuk dong lu. Tuh aku. Ini sini sih. Ah, kok tahu Ini ini. Total. Orapopo. Lah kan udara goblok bagus cilega, tengok parkiran toh. bebeng bebeng pemalu bebeng bebeng pemalu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 Iya hey, mbak Alam, ya, hey manusia. Kau Saya bang terluka, We ini, <tuh> <tuh> Jumlah. Jumlah. <tuh> eh, ini pakai <tuh> Lagu rawat itu ya, ya, saya juga, aku mau matras, gue sampe Mas, kafir telepon yo Pak aku Mas, tulangan, mas. <laughs> <hala> Mary, <to kue. hle> Besar, eh, enggak, enggak, eh, kayaknya belum. Gue tuh pakai promax, toh. Oh, ada, toh, toh, eh, promax. Lihat, itu promo, promo, promo, promo, promo, promo, promo, promo, Eh, eh, eh, cabe, coba cene tejo ini sudah tadi kan Duduk, lampionnya dulu. Duitnya, luntur, luntur, luntur. apa-apa? Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, mulai iya, iya, iya, nasi padang eh kamu mas bikin mas mas mas mas itu man? ngerti apa? Nah, masopo, maseng kok? Sing luru lempet lempet, sing telung ingetih? celoka cacat benungan itu tuh Jang di luar. Sok kok ngisori. Eh ra ndak pirek. monggo Tulang sih, tiba aku bilang baik kalo rumah rumah rumah abang ning youtube kan Mas iki isuk Sambiro Mas ayo balik bareng aku ingin aku terang lagi ngomong dah Mas Mas Mas, Mas. Mas. Mas. Saya kayak cepat aku jalan yuk